Halo guys balik lagi sama gue rafia di channel rafika biang pastinya kali ini kontennya masih sama gue pengen reaction apa yang terjadi di sosial media hari ini ya ya ya ya sebelum itu kalian jangan lupa dong di subscribe dulu channel YouTube gua terus di follow akun sosial media gua juga tuh gue punya Instagram gue punya itu pasti gue punya sama lagi sih tiktok gue punya Facebook gue punya Twitter semuanya ada di kolom deskripsi guys jangan lupa ya di-follow ya Oke tanpa berlama-lama ya apa sih yang terjadi hari ini di sosial media kali ini gue mau reaction Instagram ya ada berita apa ada video apa di Instagram hari ini So, langsung aja Kita melucur ke Instagram nah di video yang pertama ini gue tuh tadi ngeliat satu berita yang lumayan viral ini ada di akun fakta indo ini lumayan nyeleneh nih beritanya nih oke kita pause dulu videonya kita baca dulu captionnya ya pedagang pecel lele lempar uang dari atas masjid pedagang pecel lele jakarta dihebohkan dengan kisah sejumlah pedagang pecel lele yang sukses sebagai wujud syukurnya yang diperolehnya, ia pun tak lupa berbagi dengan warga kampung halamannya di desa Gugoharjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin. 95.22 Tak hanya membagikan uang, para pengusaha warung pecel lele itu juga menggelar aksi bakti sosial lainnya, seperti menggelar sunatan masal, bagus, pengobatan gratis, bagus hingga menggelar pengajian umum bagus-bagus aja sih sebenarnya tapi di sini yang menarik para pengusaha berarti enggak cuma satu tuh kalau para tuh cuma satu berarti ya tapi yang lainnya di sini Mari kita lihat videonya ada satu orang dua tiga empat dua video in Oh enggak deh ada tiga orang nih bagi-bagi uang satu dua tiga cuma kayaknya bosnya ini nih yang pakai baju putih ini nih. bagi-bagi uang dari atas masjid coy kita hujan duit hujan duit <laughs> ini yang lumayan jadi nyeleneh itu di bagian ini nih bagi-bagi uang Hai nggak enggak dibagiin kasih aja gitu ya ya mungkin kalau kayak gini lebih-lebih pengen viral juga kali ya lebih apa ya ya lebih lebih bisa digembar-gemborin kali ya gue kemarin tuh habis bagi-bagi duit gue di atas masjid <tuh> <tuh> <tuh> lucu juga sih tapi nyeleneh banget tapi walaupun baik tapi caranya aja sih yang nyeloneh ya coba kita lihat ya di kolom komentar ada apa Oh, di komen sama ini loh apa namanya centang biru ini apa nih Yusuf and Endra... no nggak oh, tahu sih memberi itu enggak harus nunggu jadi kaya hati ah gimana sih memberi itu enggak harus menunggu jadi kaya hati adalah cerminan seberapa kaya diri ini ududu jadi menurut ya nggak perlu ini ya Perlu apa namanya? Perlu kaya, cukup baik aja. udah bisa berbagi ya? Oke okay juga, boleh respect. Kukira lele yang dilempar, <laughs> kenapa lele yang dilempar? Woi, ya ampun, kukira lele yang dilempar, Kang. Pecel naik masjid. <laughs> Lucu banget lagi. Ini netizen netizen Indonesia emang lucu lucu nih kalau ada kayak gini kayak gini ini komennya alhamdulillah berarti sambelnya enak. Oke okay. bisa juga karena pecel lele itu pasti nggak cuma lauknya ya sambelnya juga pasti jadi penentu rasa gitu. Ya boleh juga sambelnya enak mungkin ya keril Sultan. Ini baru drill sultan, afiliator lele, <laughs> afiliator ayam sama lele, gokil nih. Bagi-bagi bukan di pinggir jalan, eh? Kalau yang kemarin kan di pinggir jalan tuh. Kalau ini di masjid coy, Oke Naik ke atas masjid bagi-bagi duit. Tuh. <laughs> caranya kurang santun ya, setuju. Sebetulnya udah benar tapi caranya salah. Ya udahlah ya. Turun Bang Ria. Wah, yang gini-gini nih. Ya mungkin emang itu tujuannya kayaknya nggak usah dikasih tahu. <gifat> Dia udah tahu sebenarnya. Mending di diamplopin, dibagi-bagi ya, boleh juga. Sumpah goblok, hmm, yang gini-gini nih. Sumpah, goblok apa? Nggak ada penjelasannya yang goblok. Apanya bikin orang salah persepsi nih yang kayak gini, kayak gini nih. Nama mesti dari atas, astagfirullah. Ya, kita dari bawah. Ternyata pengen bagi-bagi, ya, kita dari bawah lempar ke atas itu Baru lalapan <laughs> Lala Lamongan emang tiada tandingan. Oh, Jolali antonge Oh top ngelem aja ah, ada aja orang-orang yang lawak atau konteks tuh ada aja pasti top ngelem siapa yang ngelem anjir wadah oh, panjang banget nih Tes, alhamdulillah berbagi itu indah tapi tetapinya nih ada hal yang penting yang sering dilupakan orang ketika melakukan amal atau berbagi yaitu hadap ya nah, udahlah ya ini kuliah nih males bacanya <laughs> kita tahu kok cara yang salah tidak sopan bagikan uang seperti itu ya tapi kalau orang-orang ini senangnya ya gimana ya bukan urusan saya menantu idaman tetap berseragam banteng cok banteng banteng ada aja orang-orang bercanda out of context tuh bukan urusan saya menantu idaman tetap berseragam Hai ngerti mohon kecandaan dia apa ini <laughs> Oke video selanjutnya ini udah ada beberapa video tadi yang untuk gua, gua... ini ini ya. eh, mana Oh ini ada beberapa video yang udah gua cari tadi buat bahan ini salah satu nih konyol banget nih video nih parto Bentar, bentar, bentar, bentar. Main sanghe, sanghe aja sih, Ibu. Udah tahu dong, konteksnya ke mana dong? Ini dong, banyak postingan di rel dan ngakak setiap hari dari akun Bang Tawa. Oke, okay. hah? enaknya minum air jahe, oh. eh? pas senghe yes! <tuk tangan> ibu ibu salangi, ibu ibu salangi, ibu <Teng -tuk tangan> menurut gue gini loh kalau enggak tahu ya enggak usah setahu sih jadi salah kan tuh nyebutnya gitu ini bener-bener aja ikut-ikutan tren aneh banget anjir dari ulangnya gimana cara ngulangnya sih cerah Hah? enaknya minum air jahe oke okay, Deni lagi nyoba buat pantun ibu ini mau pantun ke parto oke okay. mas parto senghe iiii yes! ganci mas parto sange sangee woi terus di tv live pula coba gimana ya gua gak ngerti deh dan tayang-tayang aja gitu enggak ada sensor orang live gimana mau sensor ya akhirnya sudah ada tetangga Oke kita baca kok komentarnya akhirnya sudah ada tanggapan dari Lesti aku ah, dari Lesti kan dia yang berulah nih Kak Lesti keluar langsung males ketika mood ketawa langsung hilang akhirnya ditanggapi langsung oleh Lesti namanya itu apa Keren, banyak, ah. udah apa jadi les? yang jadi ini. Tapi nah, lucu banget, ini asli. Oke, okay, selanjutnya, oh ini lucu nih. Limbat waktu muda, <laughs> limbat waktu muda kayak apa ya? Jadi ini orang penasaran kau tahu Limbat waktu muda kayak gimana ya di searching di Google Limbat muda pekerjaan nggak hmm, jauh beda ada apa ya anak bu uh, saya mau nanya Pak bisa ngomong, coba enggak coba gitu, enggak coba, enggak Anu, bu uh, saya... Aan, bu saya. Saya mau nanya. <tuk> ah. Lucu banget, lucu banget, aduh ya Allah. Aduh lucu banget Eh salah. Uh. Oke ini video yang terakhir ya guys ya. Kita hari ini. Video-video lucu hari ini. Hmm. Ini ya. Video yang terakhir ya. Anjing kayak kakep terlibat anjing, anjing. yang bikin kalau oh, Oke deh. jadi segitu aja guys video kali ini ya. Konten hari ini untuk lucu banget, asli tadi apa ya? Gue yang paling lucu tuh yang limbat situ. Lucu banget sih itu, limbet buat gue ya, atau buat kalian? Coba menurut kalian, video mana yang paling lucu? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe YouTube gue, di like, di komen, boleh juga, atau ada video-video lucu kalian juga bisa gua di Instagram gua, di TikTok gua, di Twitter gua, di Facebook gua, semuanya ada di kolom deskripsi. Di akun sosial media gua. Jadi follow ya. Oke, jadi thank you. kian dan terima kasih.